Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers dan Leslar love Lovers dimana pun anda berada, kembali lagi di TV hadir untuk memberikan kabar terbaru kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe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 Lesti Kejora, mah udah bisa sendiri Keren katanya, Masya Allah Bunda Lesti sudah bisa sendiri Ini emang anak pinter banget nih persahabat ya Nurun ke anaknya, BBL Multitalent sekali Sang Kejora membuat kita selalu bangga dan pastinya kagum banget, Masya Allah Kemudian juga selanjutnya persahabat ada kan vitamin juga BBL Yang lagi main piano Udah bisa tentunya memainkan piano dan sudah siap banget nih Untuk ngiringi Bunda Lesti nyanyi Masya Allah Selalu mendapatkan kebahagiaan Selalu mendapatkan kejutan Dari Lesti dan Rizky Bilar Dan kita lihat juga persahabat ya, begitu banyak tanggapan komentar diunggahan ini Dari akun sembilan 121398 Mengatakan Masya Allah main pianonya mau nyayangin uang Andrianto katanya itu masya Allah ada juga persahabat tanggapan dari Yani Mulyani 1069 di situ mengatakan ayo ayang fatih kumpulin nadanya satukan jadi sebuah lagu yang kemarin bagus tuh ada masya Allah memang anak ini pintar banget cerdas mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua kemudian juga selanjutnya berapa kan cidukan Momen saat tentunya di rumah Leslar Kedatangan tamu spesial pengusaha Ini juga membuat kita pastinya bangga Mudah-mudahan Leslar Entertainment semakin sukses Semakin jaya Mudah-mudahan juga Idola kesenangan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kita simpan juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Karosan eskales 24 luar. Masya Allah bisnis banyak Rezeki mengalir deras Seperti air terjun Alhamdulillah sukses selalu ya Rob, idola Amin Masya Allah Mudah-mudahan sukses, bahagia Dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Amin Kita lihat juga begitu banyak tanggapan Dan respon yang diberikan juga oleh para fans Dari akun Wanita Rahmadina mengatakan Rumah barunya kelihatannya lebih adem Daripada yang sebelumnya Semoga Anda terus juga rumah tangganya, amin. Mudah-mudahan doa baik dari kalian Dijabah dan dikabulkan oleh Allah. Amin. Selanjutnya, bersahabat kita lihat juga ada cedukan dari Bunda Lesti. Bersahabat ya, masya Allah, Bunda El ini momen saat berlatih kuda. Kita makin bangga banget dengan Bunda Lesti dikelilingi oleh orang-orang hebat dan tentunya orang-orang baik. Bismillah, mudah-mudahan Bunda Lesti. Selalu bahagia dan selalu mendapatkan tentunya doa-doa baik -doa Dari orang-orang baik yang sangat tulus mencintai Leslar Family Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ada momen spesial juga untuk kita semuanya Ini momen pas live bareng dengan teh Ocha bersahabat ya Pastinya warga Konoha tau banget nih kalau ngikutin Leslar pada zamannya Kita lihat juga nih kalimat caption yang ditulis oleh akun Abang L Hayo, siapa yang nonton live Uwa Ocha yang ini angkat tangannya, katanya tuh persahabat Kita lihat tanggapan tentunya begitu banyak juga Di antara diriku Nasila Sugianto, ini jamannya gigi kering Kota Boros HP kudu full baterai, terus kalau malam nggak boleh lengah Apalagi di jam-jam pocong -jam suka kecolongan soalnya, katanya tuh Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Purnama Yani Masya Allah, pulang syuting tapi tasbih diantar pulangnya sama Papa B Dan jurus ngeles dan keceplosan pun dimulai katanya tuh, <tuh> Masya Allah banget, sahabat Tentunya kita bangga banget ya Dengan Bunda Lesti, Papa Bilar yang luar biasa Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng, rumah tangganya bahagia, sakinah, mawadah, warah, amin